Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala wa may yudlil fala Waalaikumsalam, an la ilaha illallah Wahdahu la waalaikumsalam, waalaikumsalam, Wa waalaikumsalam, anna muhammadan Abduhu wa waalaikumsalam, Ya ayuhal waalaikumsalam, waalaikumsalam, haqqa waalaikumsalam, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya nasu wa مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا لَكُمْ wa faza fuzan adima amma ba'd fa nasdaq al hadith kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa sharul umuri fa inna kulla bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin Alikwan walakwat rahimani warahumakum Allah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Pada Hari ini Membukakan kebaikan untuk kita Tetap memberikan nikmat kepada kita untuk sama-sama duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya untuk bermajlis ilm bermajlis zikir membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula hadis dari hadis nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pertemuan kita hari ini kita akan membicarakan terkait dengan hakikat daripada dunia tempat kita hidup sehari-hari sudah kita maklumi, kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui berapa tahap dalam penciptaan. Yang mana di tahap awal kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam rahim. Melalui setetes money, kemudian berubah menjadi darah, kemudian menjadi daging. Setelah genap 3 kali 40 hari, maka akan datang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk meniupkan ruh kepada kita disitulah ditulis rezeki kita ketika kita nanti keluar ke dunia ditulis ajal kita sampai kapan kita hidup bahkan ditulis asaidun amsyakiyun apakah kita akan menjadi orang yang berbahagia atau orang yang sengsara, yaitu pada usia tiga kali empat puluh hari, atau disebut juga dengan empat bulan, di dalam kandungan. Di situ, setelah itu kita akan tinggal. Sebelum lahir paling cepatnya enam bulan jadi sisa dua bulan lagi karena usia termuda dari bayi lahir adalah enam bulan dan keumuman orang akan berada dalam kandungan ibunya sembilan bulan berarti setelah di tiupkan roh kepada kita setelah dituliskan rezeki untuk kita dan ditentukan ajal untuk kita maka kita akan hidup di alam itu setelahnya lima bulan kemudian kita akan keluar ke muka bumi ini itu yang disebut dengan tahap awal kita alam yang pertama yang kita hidup di dalamnya alam rahim setelah itu kita keluar di bumi ini, memasuki alam yang kedua. Itu disebut dengan alam dunia. Disinilah, di alam dunia ini, kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri inilah, kita akan diberikan berbagai macam cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri inilah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Di sinilah kita dibebani dengan beban syari'i. Dibebani dengan perintah untuk dilakukan dan dibebani dengan larangan untuk ditinggalkan di negeri inilah tempat kita untuk mempersiapkan, untuk memasuki negeri berikutnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menyebutkan hakikatnya di dalam Al-Quran. Demi pula Nabi kita Muhammad SAW Agar supaya kita tidak tertipu Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di negeri ini Yaitu tahap kedua dalam kehidupan kita Sangat banyak ayat Al-Quran Yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala menyebutkan hakikat daripada kehidupan dunia, karena inilah yang lama. Kalau alam rahim itu kita akan keluar paling lama sembilan bulan. Ada yang dinukil, orang pernah hamil empat tahun, dia hamilkan anaknya. 4 tahun lahir setelah usia empat tahun dalam perut, dan semuanya sudah tumbuh giginya. Itu yang paling lama di alam rahim, tapi kebiasaan orang kebanyakan adalah sembilan bulan. Di alam yang kedua, alam dunia di sinilah kita diuji dan dicoba, dan agar supaya kita tidak tertipu. Dengan kehidupan ini karena kita akan berpindah darinya untuk menuju alam yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat mulai dari kubur kemudian nanti bangkit surga atau neraka itu alam terakhir supaya kita tidak tertipu dalam kehidupan ini sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hakikat daripada kehidupan dunia ini supaya kita tidak tertipu dan tidak terlena dengan di antaranya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa innama tuwappawna ujurakum yauman qiyamah. Faman zuhziha 'ani an-nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa dunya illa mata'ul ghurur. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat manusia yang hidup di atas dunia ini. Kata Allah kullu nafsin setiap yang bernyawa. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, setiap yang bernyawa da maut akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita mau tidak mau. Kita semua ini adalah sedang berantri untuk mendapatkan giliran itu. Kalau bukan hari ini, ya besok. Kalau bukan besok, ya lusa. Kalau bukan pekan ini, ya pekan depan, kalau bukan bulan ini, ya bulan depan, kalau bukan tahun ini, tahun depan. Yang jelas pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Walikulli ummatin ajal Untuk setiap umat Itu ada ajalnya Fa'idha jajaluhum la yastahhiruna sa'atau wa la Apabila telah datang ajalnya Maka mereka tidak akan bisa mengakhirkan Walaupun sesaat Dan tidak pula bisa mereka mengawalkannya walaupun sesaat Tidak ada yang bisa mengulur apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, tidak ada yang bisa mengakhirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Jadi kata Allah, Kullu nafsindahe kotul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa inna ma ujurakum yaum al kiamah. Ini alam terakhir. Sungguh tiada lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kalian secara sempurna pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam berikutnya. Secara sempurna tidak ada yang didolimi sama sekali. Di alam sana pamanzuh nari Di alam sana nanti siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dia masuk surga, itulah yang beruntung. Itu alam berikutnya. Kemudian Allah jelaskan alam sekarang yang kita tempati. Jadi Allah sebutkan dulu akhirat. Supaya kita paham bahwa kita pasti ke situ. Itu dikedepankan padahal setelah alam dunia. Tapi kedepankan untuk memberikan peringatan bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan akan masuk ke alam yang kalau kita selamat dari neraka kita beruntung. Kalau tidak maka tidak beruntung. Wa mal hayatud dunia illa mata'ul gurur kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sekedar kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kenikmatan apa yang paling nikmat di dunia ini? Yang orang anggap itu paling nikmat. Pandangan... Pendengaran, yang dirasakan, itu semuanya menipu. Sekarang misalnya kita di sini, baru musim tanam padi, saat tumbuh hijau, sejuk dipandang. Tapi nanti kalau sudah mulai tua, usianya kuning, dipanen, selesai masanya. Habis kesejukannya Yang mana sebagaimana nanti akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya Kita contohkan misalnya Nimat yang kita rasakan berupa ya Lidah kita Seenak apapun makanan Itu terasa hanya di mulut Kalau sudah kita telan Tidak ada lagi rasanya Tidak ada lagi rasanya Seenak apapun itu pasti ujungnya Di tempat yang rendah Yang hina Tempat buang air besar Ini terkait dengan Syahwat, syahwat itu kan dua Bisa lewat mulut Juga yang lewat kemaluan Yang lewat kemaluan Senikmat apapun yang kita rasakan Berupa syahwat kelamin kita, kemaluan kita, yang kadang membuat kita lalai dari kehidupan dunia, kehidupan akhirat gara-gara itu. Berapa lama kita bisa merasakan nikmatnya? Iya. Dalam berhubungan badan misalnya. Menipu hanya sejenak. Hanya sedikit. Karena dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kalau sudah selesai yang kita inginkan, sudah hilang. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Surat Ali Imran ayat 185. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Surat Al-Hadid ayat 20. Ini Allah ingatkan kita tentang kehidupan dunia tapi lewat hal yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita lihat. Kata Allah, I'lamu, Annamal hayatu dunya la'ibu walahwu, Wa zinatun, Wa tafakurun baynakum, Wa takaathurun fi al-amwali wal-aulad, Kama fali goyithin, A'jabal kuffaro nabatuhu, Thumma yahiju fataro humusfaro, Thumma yakunu hutama, wapil akhirati adabun syadidu wa magfiruh minallahi wa rizwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur Allah subhanahu wa ta'ala katakan Allah buka ayatnya dengan firmannya keilmu ketahuilah ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah Laib permainan Walau sendagurau Wazinah perhiasan Serta saling berbangga-bangga antara kamu Kehidupan dunia Saling berbangga-bangga diantara kamu Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan memperbanyak anak keturunan itu kata Allah Perumpamaannya Perumpamaannya Dia perumpamaannya Seperti Hujan yang turun menerim, Menyirami tanaman Tadi kering Tidak ada kehidupan Turun air hujan Tumbuh semuanya Menghijau Membuat mata kita Sejuk Dan kadang tertipu Tapi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya Kering Kamu akan melihat warnanya berubah menjadi kuning Kemudian hancur Kemudian pasti hancur Ini bisa kita lihat Di kenyataan Apalagi kita di Sidrat ini, banyak melihat yang seperti itu. Anggaplah padi, berapa usianya padi? Berapa? Dari tanam sampai panen. Empat bulan. Berapa lama kita lihat hijaunya? Sebelum menguning, setelah itu kita akan memotongnya dan kita akan membuang ampasnya. Itulah kehidupan dunia. Allah buka pikiran kita dengan itu. Artinya seindah-indahnya kehidupan dunia Pasti kita akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kita Kalau bukan kita yang meninggal Dia yang akan menghilang Iya, kita tanam padi 4 bulan Kadang kita bercita-cita untuk panen Tapi ternyata kita sudah tidak melihatnya setelahnya karena kita meninggal Atau kita panen, selesai keindahannya ini kata Allah Subhanahu wa taala sementara di akhirat. Ini peringatan untuk kita jangan sampai kita tertipu dengan kemewahan dunia, lupa kehidupan yang setelahnya. Kata Allah, "Wa fil akhirati adabun syadidun." Di akhirat ada siksaan yang keras. "Wa magfiratun min Allahi waridwan." Dan ada pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serta ridho Allah. Sekarang kita tinggal pilih. Kita dibukakan dunia. Kita dilapangkan. Silakan pilih. Mau dapat azab Atau pengampunan serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pilihannya adalah. Dengan membuktikan berupa amalan. Siapa yang ingin dari kalian? Silakan maju atau mundur. Silakan maju melakukan amalan baik. Atau mundur melakukan dosa dan maksiat Terlena dengan apa yang dimiliki. Berupa kehidupan dunia. Tapi di akhirat. Ada adab yang menunggu. Atau pengampunan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ingatkan, "Wamal hayatud dunia illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Ini di surat Al-Hadid. Di surat Al-Kahfi, mungkin sering kita baca karena disunnahkan untuk dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Di ayat 45 sampai 46 Allah sampaikan kepada kita hakikat dunia. Wadrib lahum mata alhayati dunia dunya Ini juga contoh yang bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Anzalnahu <tik> minas-sama'i faxtalata nabatul ard fa asbaha riyah 'ala kulli syai'in muqtadir. <birérer> Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunia. Wal-Baqiyatul solihatu khairun inda rabbik. Tawaban wa khairun amala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum. Wahai Muhammad. Buatkan untuk mereka. Matal al-hayati dunia. Perumpamaan. Perumpamaan kehidupan dunia ini kamain dia ibarat air anzal nahu minas sama yang kami turunkan dari langit nabatul tumbuh dengan sebab air itu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi Fa Setelah itu dia menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Begitulah dunia. Akan kering dan hilang. Akan kering dan hilang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Allah katakan. al wal-banun. Zinatul hayati dunia. Harta dan anak keturunan bagi yang memilikinya Harta dan anak keturunan bagi yang memilikinya Itu adalah perhiasan dalam kehidupan dunia Tapi inya yang bermanfaat bukan itu Bukan anak kita yang banyak Bukan harta kita yang banyak Allah katakan walau akan tetapi amalan-amalan soleh Yang terus dilakukan Adalah lebih baik di sisi robmu Pahalanya Serta lebih baik Di sisi robmu Yang Menjadi harapan dari setiap hamba. Karena yang. Paling kita harapkan nanti di kehidupan dunia. Kehidupan akhirat. Setelah kehidupan dunia ini. Adalah bukan anak keturunan. Tapi amalan yang pernah kita lakukan. Di penghuni orang yang menjadi penghuni kubur. Itu berharap supaya dia bisa keluar. Melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik baginya. Daripada dunia dan seisinya, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya, karena amalan soleh yang paling diharapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita demikian pula bisa kita baca Surah Yunus, ayat. 24 Allah membuka pikiran kita dengan perumpamaan juga. Seperti yang kita baca yang tadi tapi ini lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala innama matsalul hayatid dunya kama hin anzalnahu minas sama' fakhaltalabi nabatul ardh Mimma yakulun nas wal an'amu ahluha annahum qadiruna laylan hasidan bil ams. Kadalika nupassilu al-ayati Allah subhanahu wa ta'ala katakan Innama nama matalul hayati dunia. Sungguh perumpamaan hakikat kehidupan dunia ini. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian dia menyirami bumi. Dan tumbuh tumbuhan. Ada yang dimakan oleh manusia. Dan ada yang dimakan oleh hewan ternak. Ada yang dimakan oleh manusia. Dan ada yang dimakan oleh hewan ternak. Hatta idah akodatil ardu zukrupaha. Hingga. Apabila bumi ini telah mengambil keindahannya. Dengan tumbuhan-tumbuhan tadi. Wazzayyanat. Dan telah sempurna keindahannya. Wadonna ahluha annahum qadiruna alaiha. Ini yang bermasalah. Ini yang akan menjadi musibah nanti yang berbahaya. Dan. Pemiliknya mengira. Bahwa mereka pasti bisa menguasainya. Pasti bisa memilikinya. Dia kira dunia ini adalah segalanya baginya. Sudah ini adalah yang pokok. Ini adalah inti. Ini adalah modal baginya. Dia mengira seperti itu. Kata Allah Ataha au naharo. Datang kepadanya azab kami di malam hari atau di siang hari. Tiba-tiba dia berbahagia dengan kehidupan dunia, tiba-tiba Allah subhanahu wa taala mengambil darinya atau mengambil dia dari dunia. Fajr al nahahasi dan kami pun menjadikan dia seperti tanaman yang sudah dipanen. Sudah rata dengan tanah. Turun musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. ke alam tagna bil Ams Seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Kadhalika nufasilul ayatili kata Allah. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Bagi orang-orang yang berpikir Orang yang berpikir tentang kehidupan dunia ini Akan paham apa yang Allah katakan tadi Bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya hijau Kehidupan dunia ini tidak selamanya siang Ada malamnya Artinya tidak selamanya senang Ada susahnya Tidak selamanya sehat Pasti ada sakitnya Tidak selamanya bahkan hidup Ada matinya ada matinya, maka yang cerdas adalah yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tidak tertipu, tidak terfitnah dengan syahwat, berupa para perempuan, anak, harta, pertanian, peternakan, dan semuanya. Memang diperindah, tapi jangan tertipu dengan keindahannya karena kita akan meninggalkannya Allah subhanahu wa ta'ala katakan terkait juga dengan hakikat dunia di dalam surat Ali imron ayat 14 Zuyina linnah minan nisa'i wal-banin wal-qonatiril muqantarot muqantaroti minad wal-piddoti wal-qailil wal-an'ami wal-harth mataul Wallahu indahu husnul ma'ab. Harus kita perhatikan ayat ini. Allah katakan telah dijadikan terasa indah, rasanya saja. Telah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap yang dia inginkan berupa syahwatnya. Cinta, kesenangan terhadap perempuan, kesenangan terhadap anak-anak, kesenangan terhadap harta benda yang bertumpuk, berupa emas dan perak, kuda, hewan ternak, sawah dan ladang. Terasa indah semua itu. Allah katakan itu hanya kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik Silakan memilih Jangan jadikan sawah kita Sebagai hal yang membuat kita jauh dari Allah Jangan menjadikan hewan ternak kita Sebagai sesuatu yang menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah Jangan menjadikan istri kita Penghalang kita untuk berbuat baik Jangan menjadikan anak kita Menjadi sebab kekikiran kita. Terhadap apa yang kita punya. Agar mau diwariskan semua untuk anak. tidak Kita sudah pikirkan nanti bagaimana anak saya hidup. Sehingga kita tidak pernah mengeluarkan zakat dari yang kita punya. Hati-hati. Di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Harus kita pikirkan. Jangan tertipu. Dengan kehidupan dunia. Lihat Korun, orang yang paling kaya di masa Nabi Musa as. Orang yang paling kaya di masa Nabi Musa as. Dia pernah dikabarkan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qasas. Bisa kita lihat ayat 79 sampai 83 terkait dengan kesombongannya dan kehancurannya sekaligus. Allah katakan pernah suatu ketika fakhoru jahala kaumih fi zina tish kalaladina kalaladina yuri dun alhayatat dunya ya laytalana mitlamah utya qurun innauladu habdin adhim وَقَالَ الَّذِينَ هُدُوا الْعِلْمَ وَإِلَكُمْ تَرَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ عَمَلَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِلَّا وَرَيْوَلَكُمْهَا إِلَّا صَوْبِرُونَ فَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَاسِرِينَ ini yang harus kita BILAMS PIKIRKAN Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kabarkan kepada kita supaya kita jadikan ini pelajaran. Jangan sampai kehidupan dunia membuat kita lalai. Pernah korun keluar kepada kaumnya dengan seluruh kemegahannya. Maka berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia melihat kemegahannya korun. Orang-orang bodoh yang tidak sabar tentang kehidupan dunia ini sebenarnya bagaimana? Mereka bilang, duhai, seandainya juga kita memiliki ke kekayaan seperti Korun, itu dia mau. Sesungguhnya dia benar-benar memiliki bagian keberuntungan yang besar. Tapi lihat sikap orang kedua ini yang harus kita jadi. Jadi, yang ini jangan yang pertama. Ketika melihat orang kaya, mau juga kaya, jangan jadi yang seperti itu. Jadilah orang yang kedua ini berkata, "Orang-orang yang diberikan ilmu, dia sadar tentang kehidupan dunia." Celaka kamu, diingatkan temannya, celaka kamu. Ketahuilah. Pahala di sisi Allah. Itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Lagi beramal soleh. Pahala. Itu lebih baik. Daripada itu harta. Yang dia harapkan. Lebih baik. Bagi orang-orang yang. Beramal-amal soleh. Dan ingat. Kata Allah. Mereka ingatkan. Walayulak sobirun, Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Karena dunia saja kita harus bersabar. Kita kalau mau mendapatkan panen yang bagus. Ya kita harus tanam padinya yang bagus. Kita rawat. Ya apalagi akhirat. Tidak bisa kita dapatkan dengan badan yang santai. Iya. Dengan... Ya makanan yang enak, kedudukan yang tinggi, enggak. Yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang yang bersabar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak tergoda dengan kemegahan dan kemewahan dunia dari orang-orang yang memilikinya. Setelah itu wa wabidariil al. Singkat cerita. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kami tenggelamkan korun beserta rumah dan hartanya. Kemegahannya tadi, orangnya dan hartanya ditenggelamkan ke tanah. Itulah dikenal dengan harta karun, harta yang tertimbun. Kami benamkan beserta rumahnya. Tidak ada golongannya pun yang bisa menolongnya. Kan saat dia mewahnya itu. Kuncinya saja banyak yang membawanya. Kunci gudangnya. Banyak pekerjanya. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Mindunilah dari selain Allah. Dan memang dia tidak akan menjadi orang yang tertolong. Karena sombong dengan kehidupannya. Pernah datang penagih zakat. Dia bilang ini hanya diberikan karena keahlianku. Saya punya ilmu mengelola harta. Sehingga saya punya banyak harta. Tertipu. ndak ada dia pedulikan. Ditagih zakatnya dia tidak keluarkan. Iya. Maka tenggelam dia ke tanah. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang kemarin yang mengharapkan diberikan seperti yang diberikan kepada Korun? Faawasbahaladina wa tamannau waasbahaladina tamannau maka nahu bilams maka jadilah orang-orang yang menginginkan seperti Korun kemarin. Ya, ya kulun semua mereka berkata, ya. Aduhai, sungguh benar kiranya. Sekarang dia baru sadar Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hambanya dan membatasi sebagian yang lain. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan karunia-Nya hartanya seperti mereka Korun, maka kita juga akan dibenamkan. Di situ baru dia sadar Ternyata kehidupan dunia itu Tidak seindah yang kita lihat Kalau juga kita diberikan seperti itu Kita juga akan tenggelam Itulah bedanya orang bodoh dengan orang yang berilmu Orang yang tahu hakikat kehidupan dunia Dengan orang yang tidak tahu Menyesalnya nanti Sementara orang yang berilmu Tidak Dia tidak tertipu dari awal ini harus kita pahami. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan Firmannya tadi. Tilka adarul akhiratuna jalul ja haliladinalaiyuriduna uluam fil awdi walafasada wal akibatul ilmukin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri Korun karena kemegahan hartanya dia menyombongkan diri Negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak menyombongkan diri Dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi Dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang bertakwa Orang yang diberikan kenikmatan dunia tidak lupa kepada kehidupan berikutnya. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW tentunya sangat banyak lagi mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. lebih banyak lagi, dan bahkan belum praktekkan dalam kehidupan memperlihatkan kepada para sahabat dan para sahabat menukil kepada kita supaya kita sadar bagaimana sikap kita terhadap kehidupan ini apa yang harus kita lakukan Pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiallahu taala anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menyadarkan kita. Rakat al-Fajr, dunia lama piha. Dua rakaat solat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dua rakaat subuh yang kadang karena dunia kita tidur terlambat tidak bangun kecuali komat. Bahkan ada di antara kita tidak bangun kecuali matahari sudah naik. Gara-gara dunia. Kita hulilah kita bangun cepat. Adan subuh, solat dorokat sebelum solat subuh itu lebih baik daripada yang kita usahakan dari jam 8 sampai jam 5. Itu satu hari, bahkan lebih baik daripada seluruh dunia ini. Semua orang yang semua yang orang punya dari orang yang paling kaya. Siapa paling kaya di Sidrat ini? Dari yang paling kaya, yang dia punya itu tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan dua rakaat sebelum solat Subuh. Yang mengatakannya Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rok'at al-fajri minat dunia wama fihat dua rakaat sebelum sholat subuh setelah terbit fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kita sudah bisa bayangkan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi iya terkait dengan dua rokat ini hadits pertama hadits kedua ada dalam riwayat imam muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi as-syams ringan tapi Masya Allah kata Nabi SAW saya berucap subhanallah Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar itu lebih saya cintai kata Nabi SAW itu lebih saya cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari matahari terbit semua dunia ini dia sinari subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar kalau dibandingkan dengan dunia ini lebih nabi cintai Ya, yeah, karena ini ini yang kita bawa kalau kita punya dunia ini jangan satu sidrat kita punya satu Sulawesi pun Kalau dibandingkan dengan Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah Tidak ada nilainya Tidak ada apa-apanya Padahal ini ringan Mudah dilakukan Mudah Dilakukan Ini menggambarkan kepada kita bahwa Amalan soleh Sekecil apapun itu mengalahkan dunia dan seisinya karena nanti di kehidupan akhirat orang-orang lalai dalam kehidupan dunia ini mengharap kalau dia punya sepenuh bumi yang bisa dia tukarkan dengan adab Allah subhanahu wa taala supaya tidak diadab bisa menyelamatkan kita apa yang kita amalkan berupa amalan kebaikan Kemudian yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga tapi dari motorif, tapi indah nukil dari bapaknya sahabat. Bapaknya bilang, atau itu nabi yang selalu lalu wa salam memohon Yakrowal Saya pernah datang kepada nabi, selalu wa waktu itu nabi sedang membaca surat al Hatta zurtumul makabir Belum baca itu ayat Alhaqumu takathur Belum berkata yakulu adam Berkata anak adam Kita semua ini anak adam Dan ini umum Berkata orang-orang yang berkata Mali, mali, mali Itu namanya at Memperbanyak-banyak Hartaku, hartaku, bagaimana supaya hasilnya bulan depan lebih banyak daripada bulan ini. Pokoknya itu saja yang dipikirkan. Harta, harta, harta. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, "Ia benar adam. Halak mimmarika illa ma akalta fa'afneit, au labista fa'ablaith, au Wahai anak Adam Bukanlah hartamu kecuali apa yang kamu makan Setelah itu kamu habiskan Harta kita itu yang kita makan Habis Yang kamu pakai Kamu usangkan Harta itu yang kita beli kemudian kita pakai Bukan yang kita beli kemudian simpan di lemari Bukan harta kita itu Harta kamu adalah yang kamu beli di pasar Kemudian kamu usangkan, kamu pakai Atau yang kamu sedekakan Itulah harta Itu harta kita, tiga Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekakan Dan yang kita bawa masuk di kuburan Itu yang satu Yang disedekakan kalau yang kita pakai itu untuk kehidupan dunia. Yang kita makan kepentingan kehidupan dunia. Yang kita sedekahkan itu yang dibawa ke kuburan. Karena semuanya terputus. Pakaian lagi tidak ada. Makanan sudah tidak ada. Yang berguna adalah yang pernah kita sedekahkan. Atau mungkin sering dengar. Hadith Abu Hurairah. Radhiallahu ta'ala anhu. Nabi Wasallam bersabda. Idah matal insan in kota min amalihi min salat. Apabila seorang itu meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga. Kata Nabi SAW, alaihi jariah itu pertama. Sedekah yang terus mengalir. Dia pernah, ya, bersedekah di masjid. Masjid ini dipakai terus. Itu yang bermanfaat. Dia pernah menanam sebuah pohon. Mohon ini jadikan naungan untuk orang seterusnya. Itu yang dapat bermanfaat. Atau ilmu nyun atau ilmu yang dia pernah ajarkan orang ambil manfaat darinya. Solehun ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Atau anak soleh yang mendoakannya. Inilah yang Nabi katakan tadi. Inilah Nabi katakan tadi. Kita punya pakaian, punya harta benda, punya anak, punya istri, orang tua. Semua itu akan meninggalkan kita. Dalam hadits Anas radhiallahu taala anu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mayit salata akan ikut kepada mayat ketika dia meninggal tiga kekuburannya, yad maluhu wa wahalu wa amalu. akan ikut bersamanya keluarganya hartanya dan amalannya dibawa semua kekuburan sama-sama. Ikut Sayirji Utnan Waya Beko Wahid Di dua Satu yang masuk di kuburan sarji Umaluhu Wa Ahlu Hartanya akan dibawa pulang kembali ke rumah Keluarganya akan kembali ke rumah Waya Beko Amalu Dan yang akan tersisa amalannya Yang tersisa adalah amalannya Itulah harta kita Itulah Harta kita Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat Ada hadis Yang diriwatkan juga oleh Imam Muslim Rahmahallahu ta'ala Nabi SAW menjelaskan kepada kita Hakikat Daripada kehidupan dunia ini Agar supaya kita tidak tertipu Dari sahabat mustawrid Ibnu Shaddad Radhiallahu ta'ala anu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Wallahi Mad dunya Fil akhirati Illa mitlu ma Ahadukum isbahahu Hadihi Demi Allah Demi Allah Tidaklah dunia ini Dibandingkan dengan akhirat Kecuali Sesuatu yang Dijadikan oleh jari kalian ini, ya, yaitu Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya. Dia jadikan Masukan ke air. Dia masukkan ke air. Itu jarinya. Ini perumpamaan dunia nih. Jarinya ini Nabi masukkan ke air, ke dalam air. Faliantur terji Kemudian ketika kita angkat hendaklah dia lihat Berapa dia bawa Itu jari, kalau kita masukkan ke air Kemudian kita angkat Coba perhatikan, berapa dia bawa air Itulah dunia Itulah Dunia Hakikatnya kata Nabi SAW Lebih Buruk lagi Ada dalam hadith riwayat Imam Muslim R.A. dari Jabir bin Abdillah Beliau mengkisahkan, yaitu Jabir bin Abdillah, Anarsulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Marro bisuk. Bahkan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pernah lewat di sebuah pasar. Famaro bijadin asak Mayyit Maka Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam melewati anak kambing yang cacat dan sudah mati bangkai cacat bangkai fatana maka nabi SAW mengambil itu anak kambing yang sudah mati belok pegang telinganya kemudian nabi berkata kepada para sahabat ayyukum yuhibbu an siapa di antara kalian yang mau beli anak kambing ini yang sudah mati yang cacat dengan satu dirham. Belum tanya kepada para sahabat. tanya kepada para sahabat. Siapa yang mau? Ini anak kambing sudah mati. Waktu hidup cacat. Belotanya. Siapa yang mau ini? Beli satu dirham saja. Kata para sahabat. Kata para sahabat, kami tidak mau memilikinya. Apa yang kami bisa lakukan? Sudah cacat, mati. Apalagi ditawarkan dengan satu dirham. Dengan satu dirham, Nabi kembali bertanya, Atuhibunah an nahulakum, apa kalian mau ini gratis? Nah, anda, usah satu dirham, gratis. Apakah kalian mau ini gratis? Kata para sahabat. Lau kana hayyan kana aibantih. Lianna asak. Seandainya hidup. Dia ada cacatnya. Karena dia kecil teringannya. pakai huha mayit. Bagaimana lagi kalau dia sudah mati. Mau kami apakan? Apa nilainya? Hidup saja belum tentu kami mau. Apalagi mati. Disinilah Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat. Yang ingin beliau sampaikan itu saat tadi itu pendahuluan supaya dipahami. Beliau berkata: "Wawalli lad dunya ahwanu alaillahi min hada alaikum. demi Allah dunia lebih hina bagi Allah melebihi ini atas kalian. Itulah hakikat dunia yang Nabi jelaskan. Dunia lebih hina daripada bangkai tadi. Itu sudah bangkai cacat. Dunia lebih hina daripada itu, maka sangat merugi orang berlomba-lomba dengannya melelehkan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yang mana nanti di akhirat bagi orang yang paling susah tapi dia taat kepada Allah akan melupakan seluruh kesusahannya sebaliknya orang yang paling senang tapi tidak taat kepada Allah akan melupakan seluruh kesenangannya Hai Nabi sallallahu wasallam gambarkan dalam hadits agar supaya kita menyadarinya yang diriwatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik ta'ala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta ami ahli dunia min ahli an-nar yaumil qiyamah ini harus menjadi ya peringatan untuk kita semua supaya kita jangan sampai tertipu dan masuk dalam golongan yang disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta ami ahli dunia min ahli an-nar yaumil qiyamah didatangkan Orang yang paling mewah, paling nikmat kehidupannya dari penduduk dunia. Tapi termasuk penduduk neraka. Di kehidupan dunia. Paling nikmat kehidupannya. Tapi masuk dalam golongan penduduk neraka. Apa yang dilakukan untuknya? Faius bagu finari sobagotan. Thumma ya adam. Hal ro'aita khairan kot. Hal marrobika na'imun kot fayakulawallahiyarab sa'udzubillah jadi diambil orang yang paling nikmat di kehidupan dunia dan termasuk penghuni neraka kata nabi dicelup ke dalam neraka satu kali saja celukan, kemudian diangkat kembali setelah itu ditanya pernah nggak? Kamu merasakan yang namanya Kenimatan di kehidupan dunia Dia bersumpah La Wallahi Ya rob, Tidak demi Allah Wahai robku. Padahal orang yang paling megah Orang yang paling nikmat, Satu kali dicelup lupa Segalanya Sebaliknya kata Nabi SAW Semoga kita tidak masuk di situ biasyad Di dunia Min ahlil jannah Didatangkan golongan orang kedua Orang yang paling susah kehidupannya di kehidupan dunia Tapi masuk penduduk surga Paling susah dimasukkan ke dalam surga Kemudian dikeluarkan Kemudian ditanyakan kepadanya ia ya benar Adam Pertanyaan yang sama Wahai anak Adam hal Halroaita busan kot Mama robibus tidak pernah lewat kepadaku kesusahan sedikitpun. Bayangkan, kita mau jadi yang mana? Hidup bernikmat berniaga di dunia tapi lalai dari Allah, atau hidup susah? Kita rela di waktu dingin bangun wudhu, jalan ke masjid, ya? Yeah. Di waktu puasa kita rela tidak makan di siang hari pada saat padahal kita bisa makan ini riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata aqda Rasulullah sannaka sa ghoribun au abir sabil. Jadilah dunia ini jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Orang asing atau kamu seorang musafir. Kita harus jadi seperti itu. Orang asing yang pasti kembali ke tempat asalnya dan musafir yang pasti akan kembali dari safarnya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala menasehatkan menasihatkan "Ida am tadir subah. Apabila kamu Berada di masa sore, jangan kamu tunggu subuh. Gunakan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Gunakan masa hidupmu sebelum kamu mati. Karena kita pasti akan meninggalkan semuanya. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dilanjut. Tidak ada yang tahu, karena umur itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memastikan kita akan hidup sampai umur 60 tahun, 70 tahun. Tidak ada. Ikhwan, demi kumpulan akhwat. Wama tadri Nafsun, B.I. Ardin Tamut. Tidak ada satu jiwa pun di negeri mana dia akan mati. Bahkan Wama tadri Nafsun, Mada, Taksibu Goda. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Jangan bilang besok baru saya lakukan. Kita tidak tahu besok. Jangan pernah bilang besok. Baru dilakukan. Kita tidak tahu besok apa. Yang kita miliki hari ini. Hari ini. Yang kita lihat sekarang lagi sehat. Besok bukan milik kita. Bisa saja kita tidur sebentar malam. Tidak bangun lagi besok pagi. Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan besok. Maka ini nasihat yang sangat berharga sekali. Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Wahayatik limautik. Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Zawadu taqwa. Berbekallah, kata Allah. Sungguh sebaik baik bekal itu adalah ketakwaan. Wasari'u ila Bersegera untuk mendapatkan pengampunan drop kalian Wajan natin dan surga Arduhas samawat wal ard Yang luasnya seluas, seluas langit dan bumi Badirubil amali pitanan Bersegera melakukan amalan sebelum datanya banyak kesibukan Iya, kita sebagai petani Mumpung kita sekarang belum Sudah lewat tanah beramal Jangan bersantai-santai Jangan bersantai-santai. Badiru dirubil amali fitanan. Kata Nabi. Lombai. Ba. Adalah amalan. Yang terus dilakukan. Walaupun sedikit. <tuh> Itu yang dikatakan oleh Nabi. Yang bisa kita sampaikan. Di pertemuan ini. Ternyata sudah jam 12. Kita tidak rasa. Eh, mungkin sebelum masuk waktu sedikit. Boleh kita tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Boleh langsung. <tuh> <tuh> Tidak ada pertanyaan dari akhwat Tidak ada? Jika tidak ada, kita tutup. silakan Pak. Waalaikumsalam tidak Baik. Iya. Yeah. Jadi tidak ada sebenarnya masalahnya yang tadi itu yang dibinasakan adalah yang lalai Dengan sebab dunia. Adapun yang tidak lalai, maka kata Nabi SAW ini, iman mal, li soleh. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh lelaki soleh. Bukan tadi itu menunjukkan tercelanya harta, tapi tercelanya lalai dan harta. Harta kita kalau punya, Alhamdulillah itu bagus. Tapi kalau melalaikan kita itu sudah tidak bagus. Itu sudah tidak bagus. Jadi bentuk yang tercela adalah yang melalaikannya. Adapun dengan hartanya dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wataala, maka itu adalah yang bagus. Allahalamin. Ini ada pertanyaan, ibunya mengajar mengajarkan ketika hendak tidur, ucap salamualaikum. Lalu seorang kakak mengajarkannya, "Bismillah, sang ibu marah," katanya, "jangan ucapkan bismillah." Memang mau menyembeli, iya, bagaimana? Katanya membalas ocehan ibu. Masya Allah. Ya. Eh, yang seperti ini. Ya doakan saja hidayah kepadanya. Itu mungkin karena ketidaktahuannya. Dia kira mungkin namanya bismillah itu untuk menyembelih. Padahal bismillah itu adalah di setiap hal yang baik. Setiap ibadah. Itu diawali oleh apa? Bismillah. Kita mau masuk WC bismillah, masuk rumah bismillah, ya, itu hal-hal yang baik. Mau masuk masjid bismillah, semuanya mau melakukan amalan apa saja, berwudu bismillah, bahkan mendatangi istri juga bismillah. Kita kan tidak mau menyembelihnya. Iya, itu doakan hidayah saja, mungkin karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Iya, kalau ada yang seperti itu enggak usah dibalas Enggak usah dibalas Tet Tetap saja sampaikan kebaikan Ajarkan adik kita Untuk membaca Iya, bismillah ya, Bukan assalamualaikum ya, Walaupun kita bisa juga bercanda Memangnya kita mau masuk rumah Iya Kalau tidur Malah kita apa? Membaca Assalamualaikum. Itu kan kalau berjumpa atau memasuk rumah, bukan kalau tidur. Bukan kalau tidur. Iya, tidur tidak ada sunnahnya membaca Assalamualaikum. Tidak ada sunnah ketika tidur kita membaca apa? Assalamualaikum. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Tidak ada dinukil dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukumnya acara sunatan? Adakah dalil yang eh, kuat menjelaskan tentang sunat? Karena di keluarga saya sunatannya pakai ayam bila wanita, gunting bila pria, dan dipestakan meriah. Eh, sunatan itu eh, pertama hukumnya wajib bagi laki-laki. Yaitu dipotong kulit yang menutupi itu kepalanya, yang bagian depan. Kepala kemaluannya. Kalau perempuan dipotong sedikit yang muncul. Di bagian atas dari kelaminnya. Jangan potong semua. Simpan bagian untuk suaminya. Karena kalau dipotong semua nanti dia tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat. Nanti suaminya kalah. Istri tidak pernah puas. Karena sudah habis dipotong, jadi dipotong sedikit dan hukumnya beda antara laki-laki dan perempuan laki-laki wajib, sementara perempuan sunnah artinya kalau dia tidak disunat, tidak ada masalah iya Adapun cara sunat yang disebutkan diacarakan sebenarnya tidak ada masalah yang penting dia tidak mengambil itu sebagai eh, hal yang sunnah acara hal yang sunnah acara tidak ada di penukilan dari salam Mengacarakan acara sunatan Tidak ada penukilan Dari para sahabat Tapi kalau dia karena anaknya sunat Acara makan-makan untuk menghibur anaknya Supaya tidak terlalu sakit dia rasa Tidak ada masalah Tidak ada masalah tapi tidak diambil sebagai syariat Tidak dijadikan sebagai syariat Karena yang disunahkan adalah Sunat bagi laki-laki Bagi perempuan Wajib bagi laki-laki eh, Memotongnya Ya tentunya hal ini Ya kita serahkan kepada dokter ya. Enggak langsung kita ambil gunting terus pergi potong. Ini bahaya, nanti bisa pendarahan. Bisa pendarahan. Memotongnya dokter urusannya. Boleh pakai gunting, boleh pakai silet. Ya Nabi Ibrahim disunat pakai kampak. Ya, Nabi Ibrahim disunat pakai kampak. Sunat ini kan sunatnya Nabi Ibrahim. Ini sunat, Sunatnya Nabi Ibrahim. Kalau kita pilih caranya Nabi Ibrahim pakai kampak, pak. Jadi disimpan. Wah, nyeri, nyeri. Ya itu yang ada masa itu. Sekarang yang masa sekarang ini, Alhamdulillah, kita telah banyak, ya kemajuan banyak kemajuan. Nah, itu serahkan kepada dokter. Adapun terkait dengan anak perempuan, katanya dipakekan ayam di pitoki ayam itu korupar. Ya itu ndak, bukan sunat namanya. Gimana caranya di ayam? Memangnya itu makanan? Ayam ndak mau juga memitoknya. Ndak mau saya yakin ayam ndak mau. Ndak mau, tapi mereka biasanya dia hanya hanya dia pertemukan. Ah, itu ndak. Masa ndak ada sunnahnya, Ndak ada tuntunannya. Sunat itu ya pakai silet karena mau dihilangkan kulitnya. Kalau pito ayam tidak. Tidak ada tuntunannya. Itu hanya kurupat saja ya dari orang awam beropat saja dari orang awam tidak ada tuntunannya tidak ada tuntunannya kita jauhi hal tersebut haruskah khotam Quran dirayakan dengan istilah syukuran agar berkah dengan memotong ayam lalu untuk dimakan eh, istilahnya mentek lab labbe. katanya orang bugis kalau sudah tamat Mengaji per eh, sekali, ndak, ndak ada tuntunannya. Ndak ada tuntunannya yang seperti ini, para sahabat banyak menamatkan Al-Quran, tidak ada penukilan dari mereka. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak belum menamatkan Quran, tidak ada tuntunannya, eh, pakai acara-acara seperti itu. Kalau kita tamat Quran, alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndak perlu kita syukurkan, ndak perlu kita syukuri nampakan, itu malah nanti jadi riyah ini anakku sudah tamat Quran, itu bisa jadi ria batal amalan nanti jadinya karena membaca Quran itu ibadah setiap satu huruf kita mendapatkan satu pahala satu jadi sepuluh, sepuluh jadi berlipat-lipat setiap satu huruf itu kan ibadah kepada Allah, tidak boleh kita nampakan kepada orang tidak boleh kita nampakan kepada orang Bagaimana hukumnya solat sunnah, parokaat sebelum solat wajib duhur dan parokaat sesudah solat wajib duhur? Sunnah sunnah datang dalam hadith Nabi kita Muhammad SAW dengan hadith yang sahih. Ya, Walaupun dua sebelum duhur, dua setelah duhur itu yang rawatib. Itu yang rawatib. Atau ditambah dengan itu hadis Ibn Umar. Rawatib itu dua sebelum duhur, dua setelah duhur. Kemudian ditambah dalam hadith Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat sebelum duhur dua setelah duhur, ya Nabi tidak meninggalkannya. Tapi kalau ada orang melakukan 4 sebelum 4 setelah, nggak apa-apa. Sahih juga dari Nabi saw. Tapi bukan sunnah rawatib bukan sunnah yang rutin Nabi lakukan. Sama dengan 4 rokaat sebelum asar, itu kan solat sunnah, bukan rawatib bukan rowatib. Karena yang rawatib itu disebutkan dalam hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dua sebelum duhur, dua setelah duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya dua sebelum tubuh 10 kalau ditambah dengan hadis Aisyah tadi 12 rokaat karena Nabi tidak pernah meninggalkan empat sebelum duhur empat sebelum duhur jadi 12 rokaat siapa yang melakukan empat setelah duhur berarti jadinya empat belas empat sebelum asar berarti jadinya delapan belas siapa yang melakukan dua sebelum maghrib karena Nabi juga pernah berkata solo Qoblal maghrib Qoblal, -qoblal maghrib tiga kali, solatlah sebelum maghrib solatlah sebelum maghrib, tiga kali bagi yang mau, ya kalau ditambah itu nanti jadi, ya berapa belas tadi? Hmm? jadi 20, kemudian setelah isya, tadi dua rokaat boleh ditambah satu lagi setelahnya supaya jadi witir artinya sudah dua, lakukan lagi satu rokaat itu jadinya semuanya 21 21, karena dua setelah isya Kemudian kita tambah satu rokat jadi 21. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada doa khusus agar terhindar dari orang yang tidak menyukai kita atau orang yang tidak senang kepada kita. Iya kalau kita turun ke suatu tempat. Kita baca. A'udu bi kalimati lahitamad Kalau kita baca ini maka tidak akan berbahaya siapapun itu. Apapun itu sampai kita pergi. Sampai kita pergi. Atau di pagi hari <coughs> kita membaca. Bismillahilladhi la yaduruma fil ardi wala wa kalau kita baca ini pagi, kita tidak akan tidak ada yang bisa membahayakan kita sampai sore. Kemudian sore kita baca lagi dengan bacaan yang sama Bismillahirrahmanirrahim. Laila ardi alim. Tidak akan ada yang bisa membahayakan kita sampai pagi sampai pagi. Itu doa-doa khusus yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah masih bisa melaksanakan sholat duha kalau jam sudah menunjukkan pukul 11.30? Bisa. Kan bisa sampai tidak ada bayangan benda. Maksudnya sampai tengah matahari, tengah hari. Sholat duha itu waktu habisnya adalah ketika matahari pas di, ada di atas kepala kita tidak ada bayangan. Karena kalau sudah ada bayangan sedikit ke timur itu sudah masuk waktu duhur. Itu sudah masuk waktu duhur. Jadi jam segini masih bisa, masih panjang waktu duhur, masih lama waktu duhur. Tadi waktu duhur ya, yang bunyi. Baik, alhamdulillah kita cukupkan berarti pertemuan kita di hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah taala kita ya akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Subhanakallam, hamdik, asroliilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.